Oke, okay, di sini kami sebagai admin Zodiac 48 Channel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pelanggan ataupun kepada semua subscriber kita yang setia dan yang mendukung setiap video kita, yang mendukung channel ini dari awal hingga sampai saat ini yang sudah mencapai angka 26.000 subscriber. Dan buat sahabat-sahabat yang sudah menghubungi kita melalui admin, semoga menjadi sahabat yang terbaik dan rezekinya akan semakin melimpah. Oke, okay, di video ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang sukses berkarir dan langsung saja kita cek ke videonya. Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang empat zodiak yang sukses berkarir dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Namun buat kamu yang bergabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak.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 selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses berkarir dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses berkarir di bulan Oktober tahun 2020 pertama kategori support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga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 Nine of Cup ataupun 9 Piala Untuk zodiak yang pertama, kita jatuh kepada seseorang yang berzodiak Libra yang diangkat kelahiran 3 September sampai dengan 22 Oktober Di sini digambarkan seorang Libra sukses berkarir dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 Keberhasilannya di dalam berkarir dikarenakan ia didukung oleh seorang pasangan dan dimotivasi oleh seorang pasangan di dalam kategori pekerjaan dan di mana seorang pasangan akan turut memberikan ide yang terbaik kepada seorang libra sehingga libra akan mendapatkan kesuksesan di dalam berkarir di bulan Oktober tahun 2020 di sini juga seorang libra akan memberikan respon yang positif dan memberikan sambutan yang positif kepada seorang pasangan atas ide yang ia terima dari seorang pasangan dan untuk support energinya adalah kenaik offshore secara umum kenaik itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang lebar akan sukses berkarir di bulan Oktober, di mana karirnya didukung oleh seorang pasangan dan dimotivasi oleh seorang pasangan. Dan di sini, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun selalu mensupport dan memberikan masukan serta arahan kepada seorang lebar agar ia sukses di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umum, temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran, kesimpulan sebuah aktivitas yang dilakukan yang merasa diuntungkan. Jadi di sini menggambarkan seorang Libra sukses bekar di bulan Oktober dimana ia mendapatkan dukungan dari pasangan dan seseorang yang ia anggap teman ataupun rekan kerjanya yang selalu memberikan arahan dan motivasi. Dan Temperance di sini menggambarkan kesabaran seorang Libra dan dalam meniti karir akan membuahkan hasil yang maksimal sehingga ia akan sukses berkarir di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu sedekah yang kedua dan kartunya adalah dan of short, ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dianggap kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio akan sukses bertadar dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 kesuksesan yang ia dapatkan ataupun kesuksesan yang Scorpio dapatkan di bulan Oktober atas usaha dan kinerjanya sendiri di sini Scorpio sudah berpengalaman Atas pengkhianatan yang ia terima dari orang yang ia percayai di dalam kategori karir dan pekerjaan, sehingga di sini seorang Scorpio mengambil kesimpulan Ataupun mengambil suatu langkah yang ia lakukan dengan cara pola pikir serta ide yang ia timbulkan sendiri. Di sini juga, seorang Scorpio tidak akan bergantung kepada orang lain, sehingga di sini seorang Scorpio akan sukses dengan usaha dan kinerjanya sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umum, page of one itu diaplikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh Scorpio di bulan Oktober tahun 2020, tidak luput dari doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Scorpio ataupun anak saudara Scorpio sendiri. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang Scorpio sukses di dalam karir di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak, dan temperance di sini menggambarkan. Seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sabar dalam menjalani kehidupan dan sabar dalam meniti pekerjaan, sehingga ia mendapatkan kesuksesan di bulan Oktober tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang ketiga, dan kartunya adalah Ace of Cup Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangkat kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Di sini digambarkan seorang Aquarius sukses dalam berkarir dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Kesuksesan yang ia dapatkan di bulan Oktober berkat pengalaman yang dahulunya seorang Aquarius sering jatuh di dalam karir dan ia berusaha baki lagi. Tidak jarang seorang Aquarius selalu jatuh dan jatuh lagi sehingga seorang Aquarius butuh tenaga ekstra dan butuh pengorbanan yang lebih ekstra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang menyukai satu pengalaman baru yang mana menurut dirinya itu adalah yang terbaik di dalam kehidupannya yang dapat meningkatkan kehidupan, karir, dan pekerjaan serta keuangan Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesuksesan di bulan Oktober tahun 2020 di mana ia juga mendapatkan dukungan dari seorang sahabat ataupun rekan yang selalu memberikannya motivasi dan support di dalam kategori karir dan pekerjaan dan jika kartu Temperance kita gabungkan dengan Zodiac yang ketiga di sini menggambarkan seorang Aquarius sukses dalam berkarir di bulan Oktober di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang sahabatnya dan di sini Temperance menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sabar dan tabah di dalam menjalani karir meskipun jatuh bangun sehingga di bulan Oktober ini ia memulai karir yang lebih cemerlang Dan sukses di dalam kategori karir dan pekerjaan di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Six of cup ataupun 6 Piala Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang diantar kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli disini menggambarkan seorang cancer mendapatkan kesuksesan di bulan Oktober di dalam kategori karir dan pekerjaan kesuksesan yang ia dapatkan berkat doa dan dukungan dari sebuah keluarga dan disini seorang cancer mendapatkan kesuksesan yang hakiki dari seseorang yang memberikannya pekerjaan ataupun karir di bulan Oktober tahun 2020 Tawaran karir dan pekerjaan ini sangatlah berguna untuk seorang cancer yang menunjang keuangannya serta kehidupannya lebih bagus sehingga di sini dikategorikan seorang cancer sukses di dalam berkarir di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang cancer sukses di dalam berkarir di bulan Oktober di mana ia mendapatkan pekerjaan dari seseorang dan di sini dukungan doa seorang anak selalu menyertai seorang Cancer, sehingga ia mendapatkan kesuksesan dalam karir di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu tempat yang kita gabungkan dengan kode yang keempat di sini menggambarkan, seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang tabah di dalam kehidupan. Dan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang sabar dalam menjalani pekerjaan, sehingga di bulan Oktober ini seorang Cancer mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar yang berdampak positif kepada keuangannya dan kehidupannya. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses dalam berkarir dan berhasil meningkatkan keuangan serta kehidupan di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama seorang Libra, selanjutnya Scorpio, selanjutnya Aquarius, dan selanjutnya adalah Cancer.